tes tes tes halo selamat malam bapak ibu teman teman yang ada di tiktok dan juga yang ada di Youtube Salam jumpa kembali uh, Untuk kita semua uh, Pada malam hari ini Kita akan membahas uh, Satu topik Yang memang ini uh, Seringkali Dibicarakan dimana-mana ya Karena terkait dengan Keyakinan bahwa uh, Keselamatan itu hanya Diperoleh Semata-mata karena kasih karunia e, Tentu saja e, Ada sesuatu yang kurang di sana ya. Karena kita bisa melihat misalnya dalam pengajaran-pengajaran yang disampaikan oleh e, Tuhan Yesus ya. Beberapa tahun yang lalu Bapak Ibu saya berdiskusi dengan beberapa orang ya yang mempunyai keyakinan semacam itu dan dalam salah satu diskusi itu kemudian eh, saya melihat bahwa bantahan-bantahan yang diberikan terhadap iman katolik karena iman katolik itu meyakini bahwa eh, kasih karunia itu juga perlu ya ditanggapi oleh manusia dengan sebuah tindakan maka tidak bisa e, melepaskan kasih karunia e, dengan e, suatu e, apa namanya suatu perbuatan ya jadi kasih kami itu harus e, ya bisa juga Oke, ini suara apa ya? Sebentar. <guluh> ya, Bapak Ibu Mohon maaf kalau terganggu Memang sinyalnya ini lagi Kurang-kurang bagus ya Oke okay, oke okay, oke okay, okay. Ya yeah. Saya coba atur Oke okay, Baiklah hmm. Oke okay. Di tiktok Agak terganggu Oke okay, Bapak Ibu uh, Di depan saya ini juga saya saya pantau di Youtube ya Apakah berjalan dengan baik atau tidak Ya tadi saya sudah mengatakan bahwa beberapa tahun yang lalu Saya berdiskusi dengan dua orang kelompok Yaitu yang pertama mereka menamakan diri uh, GBI Agrape. Kemudian yang kedua mereka menamakan diri sebagai uh, apa namanya sebagai Injili ya. Jadi ada dua kali saya diskusi dengan saya menyiapkan presentasi-presentasi ya. Uh, saya presentasi-presentasi ya. Uh, saya jaringannya, mohon maaf Bapak Ibu Jadi jaringannya ini mandek ya Oke, tidak apa-apa lah ya Oke, jadi <tuh> dalam diskusi-diskusi itu saya bisa melihat dasar-dasar dari beberapa orang yang mengatakan ya Keselamatan itu karena kasih karunia Tentu saja itu tidak salah Tetapi kurang begitu tepat karena mengabaikan hal-hal lain yang ada di dalam kitab suci ya Karena di dalam kitab-kitab uh, yang lain itu kita bisa melihat uh, Ada beberapa hal yang mungkin harus uh, dimengerti atau dipahami ya Jadi kita tidak sembarang gitu ya Untuk uh, menyimpulkan sesuatu Oke Bapak Ibu ini uh, apa namanya ini sinyal di tiktok yang saya livekan di youtube uh, kurang lancar oke okay, uh, saya coba atur dulu ya karena ini saya live dua ini ada live di uh, youtube dan juga di tiktok oke okay, uh, mohon diberitahukan pada saya bapak ibu yang ada di di YouTube, apakah uh, ini lancar atau tidak? Ya, saya saksikan di sini muter-muter yang di YouTube ini. Uh, apakah uh, kedengaran atau bagaimana kalau di TikTok ini uh, lancar? Ya, sayang sekali kalau tidak terdengar ini diskusi kita ini. Ya, ngobrolan kita ini oke. Okay. Uh, Sebentar, aduh kacau ini ya. Saya coba dengarkan dulu apakah ada suara saya, walaupun muter-muter di sini ya. Tes oke, okay. eh uh, sorry bapak ibu, saya coba ini lagi ya. Refresh ya, sepertinya terganggu ya. Oke, Sekarang sudah muncul e, gambar saya di layar di YouTube Oke kita lanjut mungkin agak terlambat di sana ya Maksudnya sinyalnya memang padahal saya pakai paket di, di yang satu dan yang satunya pakai apa namanya Wifi e, Bapak Ibu ini kita diskusi santai ya Nanti kalau Bapak Ibu ada yang bergabung juga boleh saja Eh Uh, sebentar saya berikan link di YouTube supaya ada yang dari YouTube bisa juga merapat ke tiktok ya kan jadi uh, biar diskusinya lebih mantap lagi oke okay. uh, tolong beritahukan pada saya apakah suara saya di YouTube terdengar atau tidak uh, itu yang saya harapkan dari bapak ibu pendengar ya baik kita lanjut ya tadi saya uh, mengulang sedikit tadi saya mengatakan Bapak Ibu bahwa beberapa tahun yang lalu saya berdiskusi dengan beberapa kelompok mengenai eh, apakah iman itu memerlukan perbuatan atau eh, iman itu atau kata-kata lebih sederhananya begini kita selamat karena kasih karunia maka kalau kita beriman, maka iman itu tidak dibutuhkan untuk keselamatan. Eh, eh, maka perbuatan itu tidak dibutuhkan untuk keselamatan. Jadi, ada dikotomi di sini ya, jadi seperti memisahkan iman dan perbuatan. Jadi, seolah-olah eh, kalau kita berbuat sesuatu itu dipikir bahwa kita hendak mau mengatakan bahwa keselamatan itu karena kita berbuat baik. Hmm, terlepas dari iman kepada Kristus, kira-kira begitu ya. Uh, ada dua kelompok yang saya diskusi, saya ulangi karena tadi di di YouTube ada ter, ada gangguan, yaitu saya diskusi dengan kelompok yang menyebut diri sebagai GBI Agrape Bapak Ibu bisa melihat uh, videonya di YouTube, di di TikTok ini kan ada ada lambang YouTube di atas, di situ ada nanti. Bapak Ibu uh, cari video mengenai iman uh, iman plus perbuatan versus kasih karunia ada ada dua diskusi di situ ya. Tapi Bapak Ibu, saudara-saudariku yang Kristiani uh, yang lain jangan ber jangan berkecil hati bahwa ada diskusi semacam itu karena ini kita untuk berpikir bagaimana kita berpikir secara holistik. Karena kita tidak bisa mengatakan bahwa uh, Kasih karunia itu terlepas dari iman, terlepas dari perbuatan. Itu nggak bisa sebenarnya, Bapak Ibu. Ya, sebenarnya jawaban sederhananya adalah bahwa keselamatan itu, ya, bagian-bagian yang ada di dalamnya, ya, kasih karunia, ya, iman, ya, perbuatan. Gitu ya, makanya ketika kita nanti membaca eh, pengajaran dari Yesus, gitu ya kita tidak pernah menemukan bahwa Yesus mengatakan ya udah kamu beriman saja, enggak usah berbuat apa-apa atau ada perkataan Yesus, ya udah kamu kasih kasih karunia aja, enggak usah berbuat apa-apa. Tidak ada. Ya, maka kita bisa mengatakan e, iman kepada Kristus itu ya utuh gitu loh. Tidak didikotomi begitu ya Tidak dipisahkan iman dan perbuatan Atau kasih karunia dan iman Atau kasih karunia dan perbuatan nggak dipisahkan Karena itu adalah satu kesatuan yang utuh Itu ya Bapak Ibu Nah ada kecenderungan Dari diskusi yang saya alami e, Saat itu Ada kecenderungan bahwa Teman-teman kita yang meyakini Bahwa e, Apa namanya bahwa beriman Oke okay, Atau memperoleh keselamatan Itu tidak perlu Atau tidak usah melakukan perbuatan Nah nanti mereka mengutip uh, Ayat Surat Rasul Paulus Entah itu kepada umat di Efesus Atau kepada umat di Filipi Yang mengatakan bahwa uh, Keselamatan itu kasih karunia Bukan hasil usahamu Jangan bermegah diri Nah ini eh, Dijadikan landasan ya Dijadikan landasan Oh iya ya ada informasi ya Putus-putus ya Kalau live dari tiktok Ya karena memang Namanya dua aplikasi yang dipakai Pasti saling rebutan sinyal ya <laughs> Ya seperti itulah teman-teman ya Tapi ini Memang kita harus mengikuti zaman juga ini ya Karena di youtube E, juga teman-teman lain dari Kelompok-kelompok lain kan sudah menggunakan TikTok juga, saya jadi tertarik gitu Untuk menggunakannya Ya, e, mungkin lain waktu Nanti saya fokus di Youtube ya Karena mungkin teman-teman juga Ingin supaya penjelasan itu nggak putus-putus ya Thank you teman-teman yang sudah mendukung ya e, Baik di TikTok maupun di Youtube Nah Jadi Bapak Ibu ada kecenderungan Dari kawan-kawan kita yang mengajarkan bahwa keselamatan ini hanya kasih karunia itu kecenderungannya mempertentangkan antara ayat mempertentangkan antara ayat yang satu dengan ayat yang lain atau dengan surat Rasul Paulus dengan eh, surat yakobus, atau surat Rasul Paulus dengan pernyataan-pernyataan eh, yang dikatakan oleh Tuhan Yesus di dalam kitab suci maka tadi saya katakan bahwa memang sebuah pengajaran itu harus utuh Jadi kita tidak bisa mengatakan bahwa Saya saya mengambil ayat ini karena sesuai dengan doktrin saya Saya mengambil ayat ini karena Sesuai dengan apa yang diajarkan gereja saya Bukan seperti itu Tapi seharusnya me melihat secara utuh contohlah Bapak Ibu ya Misalnya ada yang mengatakan ehm, Keselamatan itu hanya kasih karunia Tidak perlu perbuatan Oke okay, ya, kita pegang kata-kata itu contohnya. Atau keselamatan, keselamatan itu kasih karunia tidak memerlukan perbuatan. Oke, okay, kita pegang ya uh, omongan itu. Oke, okay? oke. Okay. Nah, bagaimana misalnya kita me membaca pernyataan Tuhan Yesus di dalam Matius 7 Ayat 15 sampai 23 Kalau tidak salah itu ya Matius 7 ayat 15 sampai 23 Oke ya kita pegang tadi mereka mengatakan bahwa Keselamatan itu hanya kasih karunia Kata hanya Di sini Diartikan bahwa Ya perbuatan itu tidak perlu Atau didikotomi ya E, mungkin tidak mengatakan tidak perlu, tapi seperti dipisahkan. Oke, okay? tapi coba kita menelaah apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus di beberapa perikop kita suci. Kita kutip Matius 7 ya, bapak ibu bisa baca seluruhnya. E, saya tidak perlu membuka kitab suci karena memang sebagian saya, ya, puji Tuhan, saya kuasai sedikit, ya, masih terus, terus belajar. Oke. Okay? Di Matius 7 ayat 15 sampai 23, Bapak Ibu. Di situ Tuhan Yesus berbicara tentang nabi-nabi palsu dibandingkan dengan orang-orang percaya. Saya ulangi lagi. Di Matius 7 ayat 15 sampai 23, di situ Tuhan Yesus membandingkan nabi-nabi palsu dan orang-orang percaya. Perbandingannya apa? Tuhan Yesus menggunakan Perumpamaan seperti pohon Oke, okay, perbandingannya seperti pohon Sehingga ada perkataan begini Dari buahnya lah Kamu tahu siapa mereka Dari buahnya lah Kamu tahu siapa mereka Itu perbedaan Nabi Palsu dengan orang percaya Oke okay? Apa yang E, dikatakan oleh Tuhan Yesus setelah dia memberi perumpamaan seperti sebuah sebuah pohon. Dia mengatakan, pohon yang baik itu menghasilkan buah yang baik. Pohon yang tidak baik menghasilkan yang tidak baik pula. Itu yang dikatakan oleh Tuhan Yesus di situ. Lalu kemudian sampai di ayat 21, 22, 23 ada sebuah pernyataan di sana yaitu pernyataan yang mengatakan bukan setiap orang yang berseru kepadaku Tuhan Tuhan akan diselamatkan melainkan mereka yang melakukan kehendak Bapaku oke mari kita lihat tadi urutan urutannya Tuhan Yesus di ayat 15 sampai sekitar ayat 17 itu memperbandingkan perbedaan nabi palsu dengan orang-orang percaya. Nabi Nabi palsu, Tuhan Yesus katakan seperti pohon yang menghasilkan buah yang buruk. Gitu ya. Lalu kemudian Tuhan Yesus mengatakan bahwa orang-orang percaya seperti pohon yang menghasilkan buah yang baik. Oke? Seperti pohon yang menghasilkan buah yang baik. Lalu kemudian di ayat 21 kita melihat di situ Tuhan Yesus menyatukan, oke, okay, menyatukan kedua perbandingan tadi dengan berkata demikian. Bukan setiap orang yang berseru kepadaku Tuhan Tuhan akan selamat, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapaku. Ingat Bapak Ibu, ada beberapa kelompok yang menggunakan mengutip sepotong ayat ini. Menggunakan untuk menyerang kekristenan dengan mengatakan Lihat tuh, Yesus nggak mau disebut Tuhan-Tuhan Mereka ya, mau membantah ketuhanan Yesus dengan cara itu Padahal itu sangat keliru Bapak Ibu Dan kalau memakai logika sederhana Kalau mereka mengutip ayat 22 Mereka akan mengetahui alasan Kenapa orang tertentu tidak, tidak diterima dia menyebut Tuhan-Tuhan kepada Yesus Nah, dia ya 22 atau 23. Dikatakan bahwa orang-orang ini ya, orang-orang yang tadi ya disatukan ya Bapak Ibu ya, bahwa seluruh tadi itu diperbandingkan di awal ya diperbandingkan ini kalau dalam ilmu teologi ada, ada semacam memakai bentuk sandwich lah begitu ya. Jadi seperti uh, sebuah sebuah sandwich ya. Oke. Nah, diperbandingkan ya Bapak Ibu ya. Jadi Kemudian disatukan pada ayat 21 Yaitu eh, Kedua Baik itu Nabi palsu Atau pengikutnya Nabi palsu dan orang percaya Ternyata Bapak Ibu eh, Bisa jadi mereka juga menyebut Kristus itu Tuhan ya. Tapi ada perbedaan Orang percaya itu adalah mereka bukan hanya menyebut Yesus itu Tuhan dengan mengaku dari mulutnya, tapi juga membuktikannya melalui perbuatan mereka. Jadi bisa dikatakan seperti apa yang disampa disampaikan oleh Rasul Yakobus dalam surat Yakobus terutama pada pasal 2 ayat 22, 21 22 dikatakan bahwa kamu tahu bahwa iman menjadi sempurna melalui perbuatan. Itu ya, Bapak Ibu. Ya, jadi iman menjadi sempurna melalui perbuatan. Nah, apakah e, dengan kita melakukan perbuatan, maka kita harus bermegah? Tidak bisa, Bapak Ibu, karena buah dari pohon yang baik tadi itu selalu yang baik. Oke, jadi nggak bisa didikotomi antara iman dan perbuatan itu nggak bisa, dan nggak bisa didikotomi antara kasih karunia dengan iman dan perbuatan nggak bisa. Itu utuh, itu satu kesatuan. Nah, yang sering terjadi ya, orang-orang ini mendikotomi, mereka hanya mengakui iman itu, keselamatan itu hanya kasih karunia. Nah, kita akan bingung dengan pengajaran dari Tuhan Yesus. Kalau eh, memotong-motong, maka di sini, "saya live" ini bukan berarti menyalahkan saudara-saudaraku yang lain. Tapi melihat iman kekristenan itu utuh, Bapak Ibu. Enggak bisa kita potong-potong. enggak -potong. bisa. ya. Jadi, pertanyaannya. Oke okay ya, saya lanjutkan tadi dulu ya Matius itu ya. Baru sampai di 21, Bapak Ibu. Sebelum masuk ke pertanyaannya. Begini. Ayat 21 dikatakan bukan setiap orang yang menyebut Tuhan-Tuhan akan selamat. Melainkan yang melakukan kehendak Bapakku. Lalu kemudian di ayat selanjutnya dikatakan di, di, Dispesifikan ya Nabi-nabi palsu itu ternyata Mereka itu adalah para pembual Para pembual ya e, Mereka memakai nama Tuhan Tapi mereka membual Ya nanti dikatakan Mereka bernubuat palsu Mereka memakai nama Tuhan Yesus Untuk hal-hal yang hoax gitu ya Kira-kira begitu Nah Orang-orang yang semacam ini dikatakan oleh Tuhan Yesus, ya mereka tidak layak menyebut Yesus sebagai Tuhan. Bukan Yesusnya melarang kita menyebut dirinya sebagai Tuhan, bukan itu. Karena ada kelompok yang mengatakan, mengutip sepotong ayat, lalu mengatakan, nah itu tuh buktinya tuh Yesus melarang orang e, menyebut dirinya Tuhan. Oh, terlalu naif. Pernyataan semacam itu. Karena itu utuh perikop itu. Yang dimaksud di situ adalah, nabi-nabi palsu yang tidak berbuah baik, itu enggak layak memanggil Yesus sebagai Tuhan. Sehingga nanti di ayat 2223 atau uh, ayat selanjutnya setelah 21 dikatakan bahwa nyala daripadaku hai kamu pembuat kejahatan. Oke. Okay. Itu ya Bapak Ibu ya di akhir itu. Nah, sekarang begini. Di situ kan kita lihat ya Bapak Ibu ya, berarti beriman itu tidak bisa iman itu ya iman kepada Tuhan itu tidak bisa dilepas dengan perbuatan, dengan buah Oke, okay? dengan buah Karena perbandingannya tadi, nabi-nabi palsu dan pengikut-pengikutnya ya, Itu juga mereka menggunakan nama Yesus Tapi untuk hal yang tidak baik Berbeda dengan orang percaya Mereka ya menggunakan nama Yesus Kemudian berbuah Ya, dalam iman mereka, ya mereka berdoa, mereka apa namanya beribadah, menyebut nama Yesus, dan lain sebagainya. Tapi juga mereka berbuah, berbuah yang baik. Bahkan dikatakan Bapak Ibu, pohon yang tidak menghasilkan buah, kata Tuhan Yesus, itu harus ditebang. Dan dibuang ke dalam api. Oke, sekarang kita mengaitkan ini. Dengan sebuah pernyataan yang mengatakan bahwa keselamatan itu kasih karunia Tidak salah Bapak Ibu, tapi itu kurang lengkap Kasih karunia yang macam apa? Jadi yang dimaksud Rasul Paulus itu apa di Efesus itu? Atau di Filipi itu apa? Tidak mungkin Rasul Paulus mempertentangkan ajaran Kristus dengan surat-surat pastoralnya kepada Jemaat-jemaat, maka tadi saya katakan, iman-iman kristiani iman itu enggak boleh kita hanya sepotong-sepotong mengambil, enggak bisa. Bapak ibu, kita harus mengambilnya utuh, enggak bisa karena, oh, di gereja saya hanya, hanya diajarkan doktrin ini, oh, saya hanya mengaku ini aja, oh, hanya diajarkan ini di gereja saya, enggak bisa, enggak bisa. Kitab suci kita itu utuh, antara kitab itu tidak saling, ber, saling bertentangan Bapak Ibu nah sekarang begini tadi saya memakai Matius 7 ayat 15 sampai 23 kita bisa melihat perbedaannya pohon yang baik dan pohon yang buruk ternyata pohon yang baik menghasilkan buah yang baik pohon yang buruk menghasilkan buah yang buruk Oke, berarti di situ di, mau dikatakan apa? kedua-duanya bisa dikatakan beriman kepada Kristus tetapi buahnya berbeda oke okay ya, begitu ya Bapak Ibu ya oke, okay, sekarang apakah bertentangan dengan pernyataan Rasul Paulus di dalam uh, Efesus karena Rasul Paulus mengatakan keselamatan adalah kasih karunia dan bukan hasil usahamu jangan bermegah diri kalau hanya satu ayat ya, jelas itu seperti bertentangan Bapak Ibu, maka jangan dikutip satu ayat Lihat konteks yang dimaksud Itu sangat berkesinambungan Dengan apa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus Kalau kita baca utuh Yang sering terjadi Hanya memotong ayat Akhirnya seperti tabrak Seperti kontradiktif Oke sekarang begini Tadi saya mengatakan bahwa Iman kepada Kristus itu Atau iman Kristen itu utuh satu kesatuan, gak bisa dipisah-pisah Maka kasih karunia Iman dan perbuatan Justru itu adalah Sebuah keutuhan Ya ibarat bahasa sederhananya itu satu paket gitu Gak bisa kita katakan cukuplah kasih karunia Gak usah beriman, gak usah berbuat Atau mengatakan Cukuplah berbuat, gak usah beriman tidak perlu kasih karunia, nggak bisa Lah itu utuh Nah selama ini yang terjadi Yang utuh itu dipisah-pisah oleh kelompok-kelompok tertentu Dengan doktrin-doktrin yang baru muncul kemudian Sehingga seolah-olah Apa yang diajarkan Rasul uh, Paulus Itu seperti bertentangan dengan apa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus jadinya Jadi bisa dikatakan Kasih karunia Iman perbuatan itu sebuah ya e, bisa dikatakan satu paket yang tidak bisa dipisahkan, nggak bisa di dikotomi, nggak bisa dikatakan harus dipisah-pisah, nggak bisa, nggak bisa seperti itu, ya. Nah, oke okay, bapak ibu, kemudian mengapa kita harus mengatakan bahwa itu satu paket? Nah mari kita beranjak lebih jauh bagaimana kata Tuhan Yesus di dalam Matius 25 Oke saya sih berharap Bapak Ibu membuka kitab suci ya Tapi eh, saya biasanya waktu saya kuliah Bapak Ibu tugas kami itu kan membaca kitab suci lalu menceritakan ulang yang kami baca eh, Tapi tidak apa-apa Sebagai ya supaya Bapak Ibu tidak mengatakan bahwa saya itu asal cerita ya Ya, saya lah kitab suci ya. <laughs> ini ada nih ya, saya pegang ya. <laughs> ya Oke, okay, tapi saya e, menceritakan supaya lebih ini aja, lebih sederhana. Saya tidak masuk ke tafsir yang lebih berat. Begini, Bapak Ibu. Matius 25 ayat 31 sampai 46. Kalau Bapak Ibu sempat membuka, silakan. Uh, biasanya kalau di Youtube sih saya bisa tampilkan Saya masih belum uh, menguasai fitur di TikTok ini Oke, okay? belum menguasai fitur uh, Masih belajar Dan saya harus mengakui lagi bahwa saya bukan jurusan IT Tapi nekat aja <laughs> Ya, oke, okay, siap Bapak-Ibu ya Begini Matius 25 Ayat 31 Sampai 46 kalau kita baca di situ juga sama persis seperti di Matius 7. Kalau tidak percaya nanti coba lihat. Matius 7 ayat 15 sampai 23 itu hampir mirip ceritanya dengan Matius 25 ayat 31 sampai 46. Hanya perbedaannya, kalau Bapak Ibu buka di sini, ya Matius 25 itu bercerita tentang penghakiman terakhir. Penghakiman terakhir, ya. Nah, begini: di dalam penghakiman terakhir, ternyata juga sama seperti tadi, dipisah. Ada dua kelompok, tapi memakai istilah kambing dan domba. Oke, memakai istilah kambing dan domba, dikatakan begini, Bapak Ibu. Singkatnya begini: seorang raja itu, ya. Di dalam di dalam Matius 25 itu seorang raja, itu dia mengumpulkan semua bangsa di hadapannya, dikatakan di situ. Lalu kemudian mereka dihakimi. Dengan cara mereka dipisah-pisah. Oke, okay? mereka dipisah-pisah terlebih dahulu. Yaitu di sebelah kiri adalah kambing, di sebelah kanan adalah domba. Oke, okay, Bapak Ibu, agak seret saya minum dulu, kopi nih bapak ibu, kopi dulu lah santai aja <tuh> oke okay. kiri, kambing, kanan, domba nah, begini um, raja ini dia berkata kepada kepada uh, yang di kanan Hai kamu yang melakukan kehendak bapakku. Ya. Ya, mereka diberikan oke namanya. Sepertinya bisa pakai live studio, fitur live TikTok. Terima kasih ada yang memberitahu di di YouTube. Wah, anak-anak milenial yang paling tahu itu. Saya agak-agak sedikit <laughs> belum tahu. Itu di-download kali ya? Sorry Bapak Ibu mengganggu dulu Di download kali Saya saya pernah membuka Tapi saya ragu-ragu Bolehlah nanti membantu saya Saya titip nomor HP ya <laughs> Siap Oke okay. Terima kasih Teman-teman eh, yang di Youtube Di Youtube lumayan eh, banyak yang mau nonton Dan di TikTok juga lumayan Terima kasih Tap-tapnya tap nya juga kalau banyak Bapak Ibu itu lebih viral. Saya hanya, kalau di TikTok saya meminta di tap-tap aja. E, karena semakin banyak like-nya itu semakin e, viral. Biasanya begitu. Yang saya pelajari. Bisa jadi juga salah ya. Oke Bapak Ibu ya. Oke. Di Matius e, 25 ayat 31 sampai 46. Pada saat penghakiman terakhir. Ternyata dipisah antara kambing dan domba. Kepada domba, ya, itu dikatakan bahwa mereka diberikan tempat yang spesial, alias surga lah kira-kira begitu ya. Kata raja itu begini Bapak Ibu. Mereka mendapatkan tempat itu karena mereka bukan hanya beriman, bukan hanya menunggu kasih karunia. Atau bukan hanya kasih karunia aja, udah cukup gitu. Diam saja gitu, gak ngapa-ngapain. Tapi selain mereka memperoleh kasih karunia e, e, dari Tuhan, lalu mereka beriman, kemudian mereka berbuat, lalu yang dihakimi saat itu, bukan lagi ditanyakan mengenai kamu iman. Bukan, bukan iman lagi yang ditanyakan. Bukan lagi kasih karunia yang ditanyakan. Karena mereka memperoleh kasih karunia, itu kan secara cuma-cuma bapak ibu, ya Tuhan menawarkan keselamatan itu secara cuma-cuma itu maksud dari Rasul Paulus tadi jadi keselamatan itu ya ditawarkan kepada banyak orang oke bapak ibu di YouTube terganggu sinyal ya e, sementara di di TikTok lancar sorry sorry e, kita hentikan sebentar e, saya coba Uh, apa namanya itu Mengatur dulu Bapak Ibu Oke okay, uh, Supaya tidak terputus Ini barang baru nih Bapak Ibu <laughs> Baru saya pelajari Oke okay, baik Sudah muncul lagi di Youtube ya Gini ya Bapak Ibu ya okay, Mudah-mudahan bagus lagi Padahal di TikTok lancar-lancar aja nih Oke, okay, saya tunggu dulu Bapak ibu, kelihatan kelihatannya Masih belum lancar Di, di TikTok uh, Di Youtube maksud saya Sebentar Waduh Sayang sekali ya Kurang bagus ininya Teman-teman uh, yang, yang komen di TikTok Di komen aja nanti saya buka kok Oke, okay, ini sayang sekali ini di, di YouTube ini ya banyak penontonnya. Uh, sebentar ya teman-teman, sorry uh, agak terganggu. Terganggu sebentar ya Kalau mau ke tiktok juga boleh nih Ada linknya ya Karena terganggu di Oke okay, baik bapak ibu Sepertinya sudah lancar lagi Di youtube Oke okay, sekarang kita masuk ke Bagian tadi yang terpotong ya, yaitu di Matius 25 ya. Nah, Matius 25 memisahkan kambing dan domba. Kepada domba, di, eh, domba itu tidak ditanyakan lagi mengenai kasih karunia. Tidak ditanyakan lagi mengenai iman, karena kasih karunia atau eh, keselamatan itu ditawarkan kepada semua orang, ya, dengan cuma-cuma. Oke. Okay? Lalu orang itu beriman, kemudian orang itu selain beriman, tentu seperti tadi saya sudah katakan, berbuah. Nah, domba-domba diletakkan di tempat yang layak, karena mereka ternyata berbuat sesuatu. Jadi ada kata-kata dari raja itu, Bapak Ibu, dengan mengatakan begini, apa saja yang engkau perbuat kepada salah seorang saudaraku yang paling hina itu, engkau telah melakukannya untuk aku. Itu kata raja itu kepada orang yang di sebelah kanan. Lalu nanti orang-orang di sebelah kanan itu bertanya kepada raja itu, Memangnya apa yang telah kami lakukan? Lalu raja itu menjelaskan pada mereka, Ketika aku dalam penjara, kamu mengunjungi aku. Ketika aku kelaparan, kamu memberi aku makanan. Ketika aku tidak punya pakaian, kamu memberi aku pakaian. Itu alasan dari Raja itu menggolongkan sebagian orang ini sebagai kelompok domba dan berhak mendapatkan tempat yang layak. Kelompok domba dan berhak mendapatkan tempat yang layak. ya pertanyaannya apa alasan ya apa alasan dari raja itu ya menempatkan orang-orang di sebelah kiri ini di tempat yang tidak layak kalau kita baca Bapak Ibu raja itu menjelaskan juga alasannya apa ya dia jelaskan juga alasannya alasannya adalah karena orang-orang yang di sebelah kiri ini mereka tidak melakukan apa-apa Mereka tidak memberikan makanan ketika Kepada seorang yang paling hina itu Mereka tidak memberikan pakaian Mereka tidak mengunjungi ketika di dalam penjara dan lain sebagainya Itu alasan bahwa tidak bisa kita mendikotomi antara kasih karunia Iman dan perbuatan, Gak bisa Itu satu kesatuan yang tidak terpisah Masalahnya Bapak Ibu sudah banyak aliran yang terlepas dari suksesi apostolik sehingga mereka itu membuat ajaran menurut mereka sendiri menurut pemahaman mereka ya sehingga ya akhirnya yang terjadi ya ya mereka membuat ajaran, bisa jadi bertentangan dengan apa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus, ya? Bisa jadi bertentangan, bukan lagi uh, kemudian mengajarkan kebenaran, tapi justru ya bisa melenceng jauh karena mendikotomi, karena uh, apa namanya ya sesuai dengan doktrin yang baru dibuat. Padahal doktrin-doktrin dari para rasul dan yang diwariskan kepada kita Itu sangat jelas Bapak Ibu ya Sangat jelas pengajaran dari uh, para rasul dan Tuhan Yesus itu Nah Bapak Ibu Kalau kita juga mau me mencari lagi perikop-perikop yang terkait Jadi sama sekali tidak ada pertentangan pernyataan Rasul Paulus Tentang kasih karunia Tentang iman, tentang perbuatan Sama sekali tidak ada tidak ada pertentangan ya kalau saya pakai bahasa sederhana bapak ibu antara baju dan celana nggak mungkin kita hanya pakai baju lalu kita lepas celana nggak bisa ya itu itu itu ilustrasi sangat sederhana jadi kalau kamu mau pakai baju contoh kamu ke tempat umum kamu harus pakai celana kira-kira begitu kalau saya kasih gambaran mengenai keutuhan dari kasih karunia iman dan perbuatan itu ya jadi nggak bisa oh ya udah cukup pakai baju aja nggak usah pakai celana ya kembali ke zaman primitif zaman purba mungkin <guruh> baru benar nah ini ilustrasi yang sederhana yang saya berikan nggak terlalu berat-berat so bapak ibu tidak bisa pengajaran itu hanya mengambil sebagian dan sebagian dibuang atau me melawan yang sebagian lalu mengkontradiksikannya jadi kasih karunia iman dan perbuatan itu ya itu adalah sebuah suatu keutuhan ya sesuatu sesuatu yang utuh tidak bisa dipisah-pisah tidak bisa diabaikan ya satu sama lain ya begitu bapak ibu jadi kalau misalnya ada kelompok yang mengajarkan Oh, beriman ini hanya cukup kasih karunia saja Ini namanya ajaran dikotomi Ajaran yang semau gue Karena apa? Gak pernah dipisah-pisah dari zaman dahulu ajaran itu Bapak Ibu Kasih karunia, iman, dan perbuatan itu gak pernah Ada sih kelompok yang memisah-misahkannya Tapi dikutuk oleh para bapak gereja karena itu pengajaran sesat Jadi ada yang hanya Hanya mengambil perbuatan Ada yang hanya mengambil Iman Sorry ya Bapak Ibu agak rame Memang di lingkungan saya banyak anak-anak Kemudian Ada yang hanya mengambil Kasih karunia saja Padahal ini utuh Ya Padahal ini utuh Di dalam pengajaran para rasul Ya seperti ilustrasi saya tadi antara baju ya antara baju dengan celana nggak nggak cukup anda oh saya ke tempat umum saya hanya pakai celana aja nggak nggak perlu baju atau nggak perlu celana hanya baju aja nggak bisa jadi ya jadi dari situ kita bisa melihat ya eh, bapak ibu pentingnya suatu eh, ya kasih karunia iman dan perbuatan jadi tidak bisa hanya uh, mengambil sepotong-sepotong Oke, okay. uh, saya kira uh, begini Bapak Ibu ya Karena memang uh, di Youtube ini terganggu Jadi saya beralih ke Youtube Jadi teman-teman yang ada di, di TikTok Bolehlah kita uh, beralih ke Youtube ya Jadi saya tutup yang ada di WA uh, Kemudian saya akan masuk ke Youtube ya Oke, okay, sesuai dengan apa yang diminta oleh teman-teman. Oke okay ya Bapak Ibu, yang ada di yang ada di TikTok, ayo kita ke YouTube saja. Karena terganggu memang ininya ya, jaringan-jaringannya. Dan penjelasan saya tadi sudah cukup apa namanya? cukup jelas ya. Nah, mungkin di YouTube nanti untuk diskusi ya Bapak Ibu ya, saya berikan link stream ya. Juga bisa bergabung nanti Oke okay, ini adalah link setempat ya untuk bergabung Sekarang saya tutup yang di sini ya Bapak Ibu ya Bye Sampai jumpa kembali Cuman kalau di Youtube Bapak Ibu Jarang sekali saya menampakkan muka ya. Jarang sekali saya menampakkan muka Kalau di Youtube Kalau di TikTok memang uh, saya uh, Tampakkan muka saya Oke okay. Ya Anggap sajalah seperti inilah muka saya Yang jelek ini <laughs> Ya santai Bapak Ibu ya Oke okay, baik Baik semua Bapak Ibu mari kita beralih ke Youtube Beralih ke Youtube di atas itu Ada lambang Youtube uh, Silahkan diklik, uh, Kemudian uh, Masuk ke Youtube Oke okay, saya tutup ya Bapak Ibu ya Bye